Bukan cuma panamu yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Hubungan biungmu dengan Gramia. Itu kenapa Bopo menyerahkan keadilan kepada Betara Risedaya. Supaya biungmu bisa melakukan pembelaan. Kalau memang dia benar. Kakak. Bagaimana kalau Bunda Sintawati benar-benar dibuang ke Pulau momongan? Masalahnya memang sudah cukup banyak. Bagaimanapun juga, perselingkuhan itu adalah dosa yang tak bisa diampuni. Dan persoalannya sudah terbuka. Saya bisa mengerti kalau dia marah dan barangkali dendam kepadaku. Tapi dia lupa perbuatannya telah menjatuhkan derajat dirinya sendiri dan juga suaminya termasuk nama baik perguruan suaminya. Siapa tahu dalam peradilan nanti, biumu bisa dibebaskan. Terus terang, saya lebih mempercayai cerita ibu. semua ini rekayasa dari paman darpa Syura. dan dia pasti bekerja sama dengan adi aksa yang akan mengadili biu apa mungkin sampai begitu jauh tindakan paman selama ini bopo selalu mendengar pendapat biu daripada pendapat adik kandungnya sendiri dan bopo tahu bahwa paman darpa Syura ...oleh para temeng Sedayu... ...untuk mempengaruhi... ...murid-murid Padepokan Segalu... ...untuk menjadi tukang pukul mereka. Tapi bapak selalu menolak. Kenapa? Tindakan para temengun dan para demang Dengri ...sangat kejam kepada rakyat. Dan dengan menyingkirkan dia... Maka paman darpasyur akan lebih leluasa untuk mempengaruhi doku Saya tidak merasa melakukan perbuatan terserah itu. Kalau saya dekat dengan kramiah, karena dialah orang satu-satunya yang mengerti perasaan saya. Karena dia kekasihmu bukan? Biar Pasura melihat kalian berpelukan, bermesraan Wow, itu pindah kewarnaan Kami tidak pernah melakukan perbuatan segera itu Tapi Gramia sudah mengakui perbuatannya Bahkan menurut dia Sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Nyai Dewa Hamba dipaksa untuk mengakui semua perbuatan yang tidak pernah hamba lakukan gusti setia kuha ng batangnya kedua anak itu pasti akan Saya juga curiga Milasa Roya juga terlibat dalam hal ini Ini pasti persekongkolan untuk menghancurkan pada pekonsi Galu Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin kembali kepada pokokan Bulkau pasti akan menghukum kita Barangkali dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman adiaksa. Karena kita telah dianggap membuat air bagi perguruan Jadi? Kita ke pulau Momongan. Mungkin Bium dibuang ke sana, tentu bersalah karena pengadilan itu hanya pura-pura supaya kelihatannya ada keadilan di negeri ini. Padahal semuanya omong kosong. Sudah siang kok kamu mesti tidur, Bium? Iya, Apa kamu tidak ke males nah, Ayo bangun. Bagaimana bisa dapat rezeki kalau bangunnya didului ayam? Uh, Diam. Uh, putih, uh, kamu kemari tahu. Uh, sini, sini, sini, sini. Uh. Aku kangen sama kamu. Bia. Apa tidak boleh? Iya, eh, boleh to Aku malah senang, tapi aku tadi kaget. Saya kira ada buka apa, toh? Aku kan sudah janji akan tetap mengunjungi kamu. genteng kamu akan saya ganti emas. Jaga juga, saya ganti emas. Eh, hey, betul, Ini, ini, jaganya lagi. Aduh, jaga. Dulu kerja, kok pada malas-malas? Hei, kerja kok niatin aku terus, loh? Gak pernah lihat orang ya kau sama aku kok gundul. Aku bukan orang apa, gundul orang kayak kok gundul. Oh iya. ya, jangan balap-balap apa-apa, masih nggak begitu. Lainnya cuma ya. Oh yo iya, galak kan. kayak gini. Gitu. Aduh, inilah ini lagi. Semua sudah pada kerja loh. Kok baru-baru kamu bilang? Hah? Loh? Waduh, si putih Si putih kok di sini lagi ya? Wah, banyak ini. Kalau sampai ketahuan sama Gusti Putri, kamu bisa dihukum. heh kan janjinya setiap bulan aku boleh ketemu sama si putih. sekarang sudah enam bulan baru ketemu ya tiha. tapi tapi mau kemana hehehe. tidak tidak. jadi toh tak beritahu, tak, ditau. tak ditau. Iya, iya iya tapi, tapi jangan pergi. iya iya tapi jangan dikira tolok. tapi kamu mau pergi yuk. tidak boleh ke rumah rumah, ini berbahaya. tidak perlu kamu memamerkan si putih di tempat umum. Kata semua orang itu sudah pada tahu bahwa si putih itu burung kesayangan gusti dewi. Iya tapi omongan bapakmu itu benar, bo. lebih baik kamu di rumah saja. Begitu ya, iya, Bayangan itu seperti melekat dalam pikiranku, bo. Aku benci, tapi maaf Gusti, bayangan siapa? anu si Putih. Maaf Gusti, tapi kan Gusti sendiri yang musik dia. Sepertinya saya so tidak bisa lagi merdeka dengan dia, Bu. Bu, ditangkap lagi saja, Gusti. Kalau kamu memang mencintainya, kenapa kamu tidak nyusul saja ke kamar Gusti Putri? Kamu mau saya dipotong yang dibikin berkata? <tuh> iya, <tuh> makanya kamu juga macam-macam sih. Men. Belibis itu kan bangsa burung. Nah kok ya naksir manusia, putri raja lagi, ndak patut toh. Eh, jadi orang itu, Lah <guruh> lihat, jadi burung itu, ia tahu diri. <guruh> Atau kamu sudah ingin kabin ngomong, Ngono kok ya kalau kamu sudah pingin kawin, besok tak cariin di pasar. Di sana itu banyak pendebes bibina yang cantik-cantik dan bersih. Hmm. Oh, ngawur kamu. Saya maunya sama Putri Skarwani. Dia itu satu-satunya wanita yang paling cantik dan baik hati, Gil. Hmm. Tubuhnya sesuai dengan namanya. Wangi. Wajar saja kalau Gusti terkejut melihat perwujudan hamba yang lain Tapi sungguh Gusti, hamba tidak bermaksud untuk mempermainkan Gusti. Saya yakin kamu bukan Blue biasa. Maukah Gusti menolong saya? Tentu. Kamu ingin apa Putih? Tolonglah Gusti, cabutkan jambul saya. Hmm. Hmm. Ayolah Gusti, Gusti tidak usah khawatir, Hamba tidak akan merasa sakit. Jambul itu yang akan mengakhiri kutukan kepada hamba Hamba angling dharma Gusti Dewi. Angling dharma Sang Prabu Malwapati, Paduka telah mempermainkan hamba selama ini. Tidak Gusti Dewi, Gusti Dewi, hamba. Jangan panggil hamba dengan sebutan Gusti, karena Paduka-lah yang patut kau hamba Gustikan. Bagaimana kalau kita tidak usah saling memanggil, Gusti? Saya tidak ada maksud untuk mempermainkan ting. Karena sebenarnya, saya adalah kutub manusia sebuah. Yang saya kalahkan memasangkan. Saya Dewi. Dewi telah membebaskan saya dari peningan, tapi sangat tidak pantas. Kalau seorang lelaki tinggal di dalam bilik seorang putri, lebih baik sementara waktu saya akan tetap berwujud beribis Dengan jam. Dewi telah mengetahui, Siapa saya? Besok saya harus meninggalkan negeri ini. Saya harus menyelesaikan tugas saya yang belum selesai. Tuhan akan mempermainkan hamba lagi. Pada saatnya, saya akan kembali kemari, Bu Setelah tugas pengembaraan saya selesai. Kamu yakin arahnya benar galuh? Saya pernah diajak Bopo, setelah melewati padang terbuka ini, kita akan menemui alas minyak. Kita istirahat dulu kakak. Itu ada pohon abu angendarnya. Mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Bagaimanapun, Bapak masih mau mendengar nasihat Gusti Prabu. Meskipun dia seorang mungu. Kenapa kita tidak hanya berbicara saja? Katakan dengar sendiri bahwa Gusti Prabu sedang dalam pengembaraan. Tapi ya tidak apa-apa. Yang penting. Kita harus selamatkan dia. pulau Pulauombangan itu sangat kejam. Bahkan penjahat yang dibuang ke sana pun banyak yang tidak tahan. Kelihatannya ada yang tidak beres di ya, Sugala. Kalau Gusti Prabu Angin Dharma tahu akan terjadi seperti ini, beliau pasti menyesal telah membawa lewat Soraya ke Sugala. Saya yakin, perempuan itu telah meracuni pikiran Dopo. Selama ini, siapapun tahu bahwa aku Mahsyura seorang yang paling bijak. Bagaimana bisa sampai tega membuang istrinya sendiri ke pulau momongan Kalau tidak karena ulah perempuan itu. Tapi tindakanmu membunuh kami tidak bisa dibenarkan, tadi. Kamu telah menginjak-injak pengadilan dan keadilan. Dia mau menjelat kembali pengakuan yang pernah dia lakukan terhadapmu. Kalau memang benar kamu menyaksikan sendiri penyelewengan dia dengan Wati, dia tidak akan mungkin bisa mengelak dari pelakuannya. Kecuali kalau kamu dengan sengaja melakukan rekayasa tentang kesaksian kamu dan yang lainnya. Apa untungnya saya mempidnah Ipar sendiri, kata? Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati nurani saya. Dan ada perasaan bersalah saya menyesal tidak mengikuti pengadilan itu. Apa yang dilakukan Suryo dan Galuh pasti punya alasan yang kuat. Saya selalu menanamkan sikap kepada Galuh untuk berjiwa besar, berani mengakui kesalahan, dan berani menerima kekalahan. Kalau memang benar dia melakukan kekeliruan, jadi sangat aneh kalau dia sampai berani melawan pengadilan saya yakin, pasti ada yang kurang beres dalam pengadilan itu. Dan kalau memang benar terjadi kekeliruan, kamu sendiri harus bertanggung jawab kepada aku dan Pasukan. Saya ingin bicara. Gusti saya diserang Tidak usah menutup-nutupi kejadian. Saya tahu mereka tidak berani pulang kepada keluarga. Sebenarnya ada apa dengan kami? Saya menyesal telah membawa Yunasaro yang marah hingga menyebabkan gelombang di dalam rumah tangga ini. Jujur saja, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin saya memang hilaf Gusti. Saya sangat mencintai Nila Saru. Lalu saya melawinya. Tapi bagaimanapun juga, Sintawat itu telah mengotori pada ini, Gusti. Dia seru dengan salah seorang murid saya. Guru, mata batin saya melihat ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ada orang-orang yang menginginkan supaya pada pukang subalung ini. Cerai berada. Dan itu dimulai dengan kejadian diri Sintawatu yang masih perlu dicermati kebenaran. Saya juga melihat ada bayangan gelap dari Rona Nilasaroyal yang, yang begitu kuat. Saya khawatir kalau bayangan itu memegang hukumnya. Kamu juga orang bong -bong. Saya terdampar. Perahu saya terkena badai di sana. Kamu harus saya hadapkan pada kata-kata mangkalapati, penguasa belum bong bongan ini. Tapi saya tidak mau dihadapkan sebagai tawar. Kalian tidak pernah saya. Yang penting kamu harus menghadap. Pro. hadapanku anak muda Tuhan bukan perajaku dan saya datang kemarin sebagai manusia yang bebas saya bukan orang buangan dan bukan orang takutkan anak buah tua Kiar. Saya mau membebaskan Dewi Sentawati yang dibuang kemari. Juga mencari putrinya yang kemungkinan terdampar di pulau ini. Apa hakmu membebaskan orang yang sudah diputuskan hukumannya oleh Betara disukai Kita sama-sama tidak punya hak. Tuhan juga tidak punya hak untuk menyekap orang yang tidak berdosa. Pengadilan Sedayu adalah pengadilan rekayasa. Bukti dan saksi semuanya palsu. Sengaja dipersiapkan dan direncanakan. Bancang bulutmu. Tapi aku suka dengan pemuda yang memiliki nyawa ya, Dengar anak muda Aku akan perintahkan untuk mencari orang-orang yang kamu cari Tapi aku tidak bisa percaya begitu saja kepadamu Maka kamu harus menunggu di tempat yang aku sediakan bahwa dia kembali kamu Baik silakan Silahkan Silahkan ke Sebentar lagi pelayan kami akan membawakan makanan Silahkan. Terima kasih. Apa oh, kemana ini? Aku ingin menemui salah seorang pahlawan. Tapi demang kala pasti melarang siapapun mengunjungi Taiwan. Kian kurang ajar paman. Nanti kalau kulaporkan laporkan sama ayang duman, kalian sendiri yang akan dijebloskan masuk dalam penjara bawah tanah. Hmm, ternyata, Kisana mengerti juga tentang ramuan obat. Ah, uh, cepat pakai. Sebentar lagi suruhan yangku akan segera kemari. Terima kasih. Namaku Selimu. Aku tahu. Namaku Kaliana Tantri. Jangan bilang aku datang kemari. Baik, Nini. yang berapa? 4